Halo brothers, jumpa lagi di Stringer musik. Kali ini kita akan Ada service nih, dari subscriber saya Ada gitar custom merek princess ya Eh uh, Mau kita service, ganti senar Oke hey brothers, ini dia gitarnya ada juga bermasalah di senarnya ya nih. Senar satunya nggak hidup Senar dua, tiga, empat dan sisanya idok. Ini biasanya uh, senarnya ya, senar ini apa namanya bisa dibilang nih senar-senar yang murah nih harga-harga dua ribuan gitu. Jadi nggak tertangkap sama pickupnya. Oke, okay, kita lanjut terus, brothers ya. Oke, okay, brothers kita sudah di meja, meja kerja nih kan kita uh, perbaiki gitarnya Oke, berada. Selangkah pertama kita buka dulu senarnya ya. Kita buka senarnya. Ini mau kita ganti senar yang baru nanti ini. Pelan, pelan aja brothers, bukanya brothers Oke okay guys ya, kita lanjut pasang senarnya dulu ya 2.000 years later Nah saatnya kita stem dulu giternya ya pakai uh, tuner Joyo di pun juga ready nih guys